nói lên đang bisa menanjak masih di anda. warungnya. Hmm. Tuh, truknya ke warung. Itu, itu tuh punggung ke bawahnya. Oke, ya Iya, sudah pada ya dia headwarung. Motor ini warung di mahannya. Ah iya, iya. Hah? Bukan, ya ya, ya. Gitu, mobil gitu. Oh, tuh dua beruntun berdua ya Oh, itu terus jongkeng tuh. warung. jadiin aja ya kak, yuk jam satu. Exactly. <laughs>